di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan kita semua warga Kono, pastinya Ini salah satu bukti bahwa rezeki bilal itu tentunya tepat janji, persahabat. Ya perhatikan, diunggahan igasnya Kak Uya Mungzi yang diripos kembali oleh akun Family Angskoles 23. Di sini ada sebuah kalimat, tentunya pesan, persahabat ya percakapan pesan dari Kak Uya Mungzi yang disuruh oleh Kakariski Bilar sebelumnya ya untuk mentransfer pemenang. Ada dua pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dari Kakariski Bilar. Di sini perhatikan sebuah kalimat yang tentu diunggah oleh Kak Uya Mengsi semoga berkah dan bermanfaat. Edy Din 05 persabat dinamakan Instagramnya semoga berkah dan bermanfaat ya Mas kata Kak Uya Mengsi ada sebuah kalimat jawabannya dari salah satu fans yang mendapatkan hadiah. Alhamdulillah ya Allah, dari Bang Rizky Bilar ya, tolong sampaiin terima kasih banyak ya Mas, semoga rezekinya ditambah. Salam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, masya Allah banget ya. Alhamdulillah persahabat, ya Kak Rizky Bilar tentunya salah satu orang yang selalu tepat janji dan selalu mencontohkan yang baik untuk kita semua sebagai fans sejati, merasa bangga, dan merasa bahagia. Ya. Mudah-mudahan. Untuk rezeki kakak Bilar selalu bertambah dan berkah barokah amin Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Yakni di komentari oleh akun Ayu Ranggaritia mengatakan Masya Allah, Aku juga pernah dapat dari Bambi 750.000 Alhamdulillah semoga makin berkah Bang Bilar dan keluarga amin Wah, wow, masyaAllah banget ya, persahabat ya. Tentunya kita bahagia pastinya. Diberikan selalu kabar-kabar baik. Mudah-mudahan fans tetap tampak dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah unggahan terbaru dari kakak Rizky Bilar yang baru saja mengunggah sebuah postingan Momen foto ketika lahiran Abang L ya, ini gemes banget nih Abang L baru lahir Wow, Masya Allah Dan ada sebuah kalimat Yang membuat kita ketawa bahagia juga Nih persahabat, ya ada Ada aja kelakuan yang tentu Dilakukan oleh Papa Bilar Perhatikan persahabat ya Papa Bilar menunjukkan sebuah kalimat Baby L. Bilai Sampai ini orang katanya tuh bersahabat ya Sok kenal TBL TBL Kata kakak Bilar ya Aduh Bikin ngakak parah ya Dengan kelakuan kocak Papa Bilar masya Allah hingga banyak sekali tanggapan Komentar yang diberikan Yang ini dari TV Karlina Bersahabat ya ikut juga Berkomentar Ah sabar pengen cungguk BBL Besok om udah balik ke Jakarta lagi Nih wow well, Masya Allah banget ya akhirnya anti Fitri Karline juga Besok sudah balik ke Jakarta dan langsung untuk Baby L. pasti seru banget ya ada Fitri mudah-mudahan Teh Fitri selalu sehat selalu diberikan kebahagiaan juga amin ya robbal alamin ada juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram dunia Leslar mengatakan Masya Allah gemes banget boleh cubit nggak sih katanya tuh pasti semua orang melihat BPL merasa gemes persahabatnya, ya Pengen nyubit pipinya yang ganteng itu ya Masya Allah mudah-mudahan tumbuh dewasa dengan sehat cerdas dan selalu membanggakan Amin Di kabar berikutnya kita mampir ke unggahan IG-nya Bang Goril persahabatnya. Malam hari ini Bang Goril sudah sampai di kota hujan Tepatnya di kota Bogor Wow kejutan apakah yang akan diberikan oleh Tim Leslar? Mudah-mudahan ada kabar baik-kabar bahagia yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ini ada momen spesial ketika Aunty Aurel ya, jengukin Baby L Masya Allah akhirnya Aha semalam juga jengukin Abang L dan Kak Aurel kalau Loli ini langsung mengatakan Soal Baby L gemes banget Ganteng katanya tuh, Masya Allah persahabat ya Pasti setiap yang bertemu langsung dengan baby L pasti mengatakan ganteng Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan dari orang-orang baik Dan orang-orang yang terus mencintai idola kita Masih menunggu kejutan, kabar bahagia, kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya